Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers Dimanapun Anda berada kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Wila.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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Diawali dengan tentunya momen cedukkan saat live Leslie dan Bilar. Yang kedua-duanya ini sama-sama tidak bisa membuka tutup parfum, para ya. Bunda L dan Papa L ini susah untuk buka tutup parfum. Sedangkan Baby L, para ya kemarin saat tentunya live jualan bareng dengan Ontisania, ini mudah banget membuka tutup farfum. Masya Allah ini bikin pengek banget persahabat ya. Papa dan bundanya kalah sama Abang El. Masya Allah ini pinter banget persahabat. Baby El tentunya sudah pinter buka tutup farfum sendiri. Ini kebahagiaan dan kebanggaan banget nih untuk warga Konoha. Luar biasa. Komentar pun begitu banyak diberikan diantaranya dari aku Leha, Kopit 23 Sekali puteran langsung kebuka ya bang. Lah bapak emaknya tiga kali puteran masih belum kebuka. Ada juga tanggapan dari Inayatin Yatin, underscore Kolmi mengatakan bocil bukan sembarang bocil ya. Wkwk, -wk, fatih si anak ya masya Allah. Emangnya anak pinter banget persahabet. Kita lihat juga untuk berikutnya ada yang momen spesial dari Leslar. Aduh, kira-kira kalian inget nggak nih di momen apa ketika bunda Leslar bapak bilar? Ini Masya Allah, mudah-mudahan sehat, bahagia, rukun rumah tangganya, sakinah, mawadah, warohmah doa baik selalu diberikan untuk idola kesayangan kita. Saling mendoakan, persahabat, mudah-mudahan doa baik dari kita semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita simak di storynya nya Pertemir ini mengunggah potret momen saat live kemarin. Ini Masya Allah banget, persahabat. Bunda Lesti emang ternyata sangat cantik sekali Bismillah ya, apapun yang dilakukan apapun yang dikerjakan oleh idola kita selalu dimudahkan, amin kemudian juga untuk berikutnya kita lihat di storynya nya Lesti Al-Fatih underscore FC disini mengunggah kabar spesial banget untuk warga Konoha Fanbase Lyodra ini juga mendukung Bunda Lesti di posting ya, oleh fans Leslar, fans Leodra ini sangat mendukung sekali untuk Bunda Lesti. Yuk, titip like-nya sini gak nyampe semenit kok. Katanya, persahabatan, ya, terima kasih untuk semua fans Leodra yang sudah mendukung Bunda Lesti. Mudah-mudahan, tentunya kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu SWT, dan jangan lupa juga untuk keluarga Kunoha Saling bantu untuk mendukung Lyodra sebagai penyanyi solo wanita paling ngetop di SCTV Music Award 2023. Saling support, saling dukung. Kemarin fansnya Tiara Andini sekarang fansnya Lyodra, masya Allah makin bangga sekali. Begitu banyak dukungan untuk sang kejora. Kemudian untuk berikutnya, persahabat, alhamdulillah, lagu Lesti mengcover Rumah Singa. Ini sudah tembus 1 juta viewers Alhamdulillah juga Ini kebahagiaan Kebanggaan berkat Kekompakan kita semuanya mensupport karya Lesti Alhamdulillah tembus 1 juta viewers Kita bangga dengan idola Kesayangan kita Congratulations untuk Bunda Lesti Kejora Kemudian juga persahabat berikutnya Ada vitamin yang sangat membahagiakan Sore hari ini langsung disuguhkan cuplikan vlog Lesan Entertainment Abang L lagi ngabuburit persahabat ya bareng Papa Bilar aduh Masya Allah Abang L pijit bareng Papa Bilar nih persahabat ya ini kebahagiaan yang luar biasa yang akan tentunya kita dapatkan nanti malam fullnya di channel Youtube Lesan Entertainment ini Masya Allah keseruan Papa Bilar dan Abang Fatih aduh mereka memang Tentunya menggemaskan sekali. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh admin Lestari Entertainment. Hai, malam minggu onti uncle nanti ditemani Baby L ya. Gimana, gimana? Seneng, happy puas Wow, pastinya nggak sabar banget ya menantikan vlog Lestari Entertainment nanti malam yang akan tentunya ditayangkan di channel YouTube Le. Ini kebahagiaan yang tentunya akan disuguhkan oleh kita semuanya. Komentar pun begitu banyak, persahabat. Di antar yang terikun Masya Allah dua gantengnya Bunda Lesti, aduh udah gak sabar Min katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Anita Pratiwi 28, seneng banget ingat durasi kudu lama loh Min katanya tuh ya, aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya tentunya kejutan, kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslar Family. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana terus ikuti. Channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.